tanyo banyak ada pe ikan kata tanyo gilo Orang gilo jap kan padang ni kau gilo kok? dah dia la gilo nampak tak <coughs> yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya, cuy ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan ya, cuci tangan dan selalu jaga SOP, cuy. Jaga kesehatan pastinya ya. Dan uh, salam sejahtera buat korang yang baru mampir di channel NDTK ya. Buat korang yang baru join di channel NDTK, jangan lupa subscribe channel ini kalau memang suka video-video dari India. Ya. Kalau nggak suka, dislike aja atau skip aja video ini, cuy ya. Oke, cuy, sudah cukup lamanya kita nggak mereaksi uh, ceramah lagi, cuy ya. Dan sudah cukup lama saya nggak mendapatkan pengajaran gitu ya Dan hari ini saya akan menyempatkan waktu untuk mereaksi Ustadz favorit saya lagi cuy ya Yang mana adalah Ustadz Syamsul Debat gitu ya Kali ini saya dapat video langsung dari teman kita ya. Ini sudah dikirim sudah hampir satu minggu yang lalu ya. Teman kita mengirimkan saya sebuah video. Katanya video ini dapat dari Facebook gitu ya, bukan dari YouTube. Jadi saya nggak tahu video ini ada di YouTube ke atau adanya cuman di Facebook aja gitu ya. Dan videonya juga pun nggak ada judulnya ya. Di sini nggak dikasih judul sama sekali dari teman kita ini. Dia cuma memberikan ini aja gitu ya. Ini videonya ngomongnya seperti itu aja aja ya. Nggak ada judul videonya seperti apa. Jadi saya nggak sama sekali nggak tahu gitu ya, apakah ceramah Ustaz Shamsul debat ini sudah saya tengok apa enggak gitu ya, tapi saya lihat dari gambarnya kayaknya belum belum pernah saya tengok sih cuy ya, tapi yang namanya ceramah ya, ceramah atau uh, dakwah, biasanya itu terkadang uh, banyak kalimat-kalimat yang hampir sama gitu ya dibawakannya uh, kalimat yang sama, cerita yang sama cuy ya menurut saya itu tak jadi masalah cuy ya yang penting kita dapat pengajaran yang baru, mana mungkin video yang kemarin tuh sama dengan yang kita reaksi sekarang cuy ya, oke dan Langsung aja cuy ya, tanpa banyak cakap lagi cuy Karena ini durasinya cukup panjang Saya lihat ini cuy, jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Saya adalah antara penceramah dalam ini Weh, kangen banget yang cuy tak kalau Yang tak kocit hati oh, nah. Ustaz Syamsul Sebab memang dah itu kelebihan Orang mendengar ceramah orang bagi ciamah memang tak boleh tidur ha, kalau yeah, dia yeah, bagi yeah. ciamah dia tidur handal memang tak asing saya dengan jabatan penerangan sebab saya banyak makin menang pidato dengan debat bawah anjuran anjur yeah, atas yeah, atas penerangan yeah, yeah. duit kahwin saya pun banyak duit penerangan duit <laughs> kami. <laughs> jadi hari ni jom jago korak kita itulah tajuk kita pada hari ni yeah, dia yang bagi pula terperanjat lah <laughs> Ya, jom jaga porak kita. Jom jaga. Judulnya itu jom jaga porak kita apa? Oke lah Tunggu kita ulang ya. Jadi hari ini jom jaga porak kita itulah tajuk porak. kita pada hari ini. Porak itu artinya apa ya? Jom jaga porak kita. Ya, dia yang bagi pula terperanjat. Sifat sifat tu gimana sih? Ya, jom jaga porak kita. Porak porak kita. Oke lah tempek kita kan. Agar oh tetap gitu. Jadi itulah saja ceramah pada hari ini. <laughs> Sebab semua dah faham. Semua dah faham kan. Dulu dah disebut jangan meminta-minta jadi pemimpin, tapi kalau dah dipilih jadi pemimpin kena anggap itu sebagai satu amanah. Kadang-kadang okay. tak harap dah macam-macam jawatan dia program, WhatsApp oh, cerita dengan orang. Hmm. Aku banyak betul jawatan ketua kampung dan pengusi Kim dan Pengurusi KRT pun, dan lah ilahai lho. Sampai pengurusi Ibu Tunggal pun dia. Jantan <laughs> tu. Jantan. Kan? <laughs> Bayangkan kan? Tapi dah dipilih, kena anggap tu sebagai satu amanah. Sanam oh, ke kan ni. Jadi pengurusi Kim ni pun susah. Semua dengan duit dia. Ibu Tunggal tak dapat pembelaan pun tu dia. Yang tu dorang sikit datang. Eh. <laughs> Nak-nak pula Ibu Tunggal muda kan? Ha, tu. Ibu Tunggal Ingat, muda. Tau, elakkan fitnah. Ibu Tunggal Apabila janda ibu ya? Bukan dapatkan bantuan kan, Pergi rumah ibu tunggal tu. Jangan hapis orang seorang. Ajakkan mamai. Ya, kau, kau tak apa. Yang ni dan kabur. Rumah yang last ni dan kabur. Tak apa. Sian tengok korang. Kau sana ada jenial lain. <laughs> Assalamualaikum. Salam. Ya Allah Abang Haji. Gitu. Ya, dah dah macam ni. Mana nak lagi. Mana nak lagi. Kawan tu tudung taklah sampai capai. Serung kosyen. Serung <laughs> kosyen pun jadi. Serung kosyen apa sih? Macam kisah Luqmanul Hakim. Dia bawa. Dia bawa kaldai. Dia dengan anak eh bawa kaldai. Ha? Orang nampak, apa ah, kaldai dah ada, tak nak naik. Sudah Abah yang naik kaldai tu, anak saya tarik. Sampai hati Abah menyesu budak tu. Dia sadap duduk teh budak tu. Sudah Abah okay. turun, anak saya naik. Dah orang cakap, kuang hajar punya anak, dibiarkan Abah. Sudah dua-dua naik kaldai tu. Mengengkeh kaldai tu Dia cakap menyekso binatang Sama-sama berdua orang naik Sudah dua-dua tu dipikul dia kaldai tu Daripada patut dia naik kaldai Kaldai naik dia Cakap pembunuh patut dia naik kaldai Kaldai lah naik dia Nak nunjukkan Nak puiakan hati semua orang Tak dapat tu Oke. Okay. macam perempuan. Hikmahnya tuh seperti itu, J. Ya, kalau cerita gitu enggak ada enggak ada apa namanya, enggak ada ujungnya gitu ya. Semuanya pasti ada jalan untuk men, men, apa? Mencelah orang gitu ya. Kalau perempuan dia nak pun tak tahu kadang. Kalau perempuan sini dah, pihak lain. <laughs> iya. Perempuan lagi. macam-macam. Makin cekap saya nak abang kan kalau boleh kelakar. Laki memang dilahirkan kelakar. Tadi saya buruk dengan lelaki tu. Tak, tak ada yang tak kelakar semua. Tak ada orang yang kelakar. Tunggu. Kan. tu. Bila dah kahwin. laki tu baik kelakar. Abang ni tak boleh serius ke? <laughs> ya. Ini, eh, ini kalimat Apa yang pernah yang saya dengar nak? ya. Jangan sampai lawak suami kita dihargai oleh orang ketiga. Nah. itu dia. <laughs> ini amaran <laughs> tau. Hari ni satu lelaki bersamaan 13 perempuan. Iya, Ya. ya. Maka apakah peranan kita wahai wahai lelaki? Ah ayar eh. Ai itu ayar eh ah, sampai juga ada ke situ kan. Kan ah, lah. Tapi mana tu lah dia macam tadi kan saya masuk tadi kan orang datang lambek susah, datang dorak susah macam-macam. Saya datang awal dah, tadi minum dulu tu. Minum. Boleh sembah tak nanti dulu tu. Nanti dulu. Itu dah masuk banyak lah buruk eh. saya masuk tadi tapi saya masuk dia saya ampun dan apa yang perempuan cakap semua saya maaf. Ah mana? Om bom pun mengumpik terongah. <laughs> Subuh dia diam dalam hati <laughs> dia simpan. Kecik hati tu tapi sangat. Gosip, maaf, ke, gosip. Dia. Ya selalunya tinggi eh. Sangat nampak akak ke? Orang nyata dah penangan dia dah biasa tengok saya dia tak terbenjar pun memang tinggi. Iya yeah, iya yeah, betul ya. Yang paling kau orang tu dalam TV nampak gomok lagi kau orang Apa? Apa gomok? Kau ingat dan pakak ke? Ha. Orang yang tampan jangan dia biasa tengok saya dia tak terbanjat pun memang tinggi. Okey. Yang bagi kau orang haja tu dalam TV nampak gemuk lagi kau orang haja. Gemuk, oh gemuk kali ya. Tapi kita okey, nak cakap cakap lah kan. Kau buat dan macam OKU lah tinggi tu. Kan, dah set-set model memanglah tinggi. Iya, iya, iya. Kan, tapi tak apa tak model kan. Ambil orang perenangan pun bagi saya Samsul dia ya, tak ada apa pun. Dan sekaranglah Samsulde buat sensu debat. Meloket tu wei, punjol eh. Saya ceramah dekat surau puncak Siti Wangsa KL. Okey. Dia panggil saya ceramah dekat Sanun. Memang kawasan elit lah Saya tengok senarai dia tongkol surau tu. Datuk Seri, Datuk Tan Sri. Oh, tak orang penting lah. ya. Tak ada waktu, inci, tu <laughs> ada botu inchi dalam nyu tongkol tu. Enggak ada inchi. Apa nak buatlah. Oh, jadi kira bila saya datang saya lah inci masa tu. <laughs> kan kena bila sampai tu saya pun cemas dia rupo itu lupa nama saya siapa tak siapa nama dulu kalau saya cemas hang panggil saya Syamsul Amri bin Ismail presiden pertubuhan alumni debat Malaysia okey nah, oh panjang banget siapa nama Syamsul apo eh, tapi jawatan dia debat-debat macam tulah rasa nak tak nama penceramah malam ini Syamsul debat direngkas oh, okey salah seorang jemaah yang doa tu adalah ini awal hijrah ini awal mulanya ya muncul nama Ustaz Shamsul Debat gitu ya, Shamsul Debat. Padahal nama ustaz itu panjang ya. Dialah yang keluar nama saya Shamsul Al-Debati. <laughs> Al ah langsung melakek Shamsul Debat. <laughs> ya, maling iman tu ada orang corner gitu. Makrin saya masuk kan tak ada siapa pun cerah maklum sampai wah ada ada sebelah dia tu. Moy ni sekarang corner. Oh, no. Pui pui mana pui Pitam Brothers pun tak keliru sekarang ni. Pitam Brothers cecah-ceca yang Debat Shamsul Debat. Saya pergi umrah tahun macam tu ya tak jadi kojo apa tu. La ilah tengah tawaf saja ambil gambar tak tahu ambik ambik ambik. La, ilah. la ilah, eh lal. eh apa nah. itu langsung tumpuk apa perahu dah dia eh. ya, yo betul lah kan tapi bagaimana mana orang. orang terkenal Belah macam ni lah lu seneng live kan nak live masa dekat Mekah saya duduk dekat Elton, dengan family saya semua semua boleh orang pergi umrah saya tu dah betul dia minta cakap apa jangan cakap saya dah botak dengan rambut saya dah eh. masa tu orang ada perempuan orang. Hmm. Aku rasa iyalah. Bukanlah lain-lain. Sen diam jangan cakap. Ya. Pak Ngah salah tanya. Kita nak balik bilik dulu ke pergi makan? Makanlah Pak Ngah. Botol lah dia tu. Hai, belum Jadi terus buat saya kata tadi I am for A. Ingat mati Pak Allah. Saya dia pun bukan bukan selamanya tiba-tiba orang oh, gapah kan. Saya layan lah. sebenarnya Che Amah dah lama oh. Pertama saya ciamah di teman tengku ada orang ada teman klub tengkur tak? Aduh, ha, ha, tu dia. Pucu ya, oh, eh, penciamah tak. tak datang. Dia minta, saya ganti. Peserta, oh, menggantikan Ustaz dia. Saya datang je. lah, jadi peserta ya, So, penciamah. Langsung, dari situ, start camah. Dua bulimung sampai sekarang. Ha. Oh. Itulah, itulah mulu. Masa ciamah di Kajang tu, orang tak, kona pun tak. saya Bayang, penciamah pergi maghrib. <laughs> Imam dengan EJK, boleh tunggu penciamah kat luar. Penciamah belum sampai. Penciamah dah ada kat dalam. <laughs> Udah masuk di dalam. Main nombor macam saya pun diamlah saya pun WhatsApp lah dengan pejabat kemisiran daerah Hulu Langat. Yeah, iya, yeah. iya. Botu ke tompek camah kat sini. Botu tu. Okeylah saya pun agak gagah tunggu YB yeah. eh. Ya, ya. Dah lama apa tu? Yang tok siak tu ajak saya tarik tirai perempuan tu. lah tak pasal. Mana pun nak penceramah tarik tirai. <laughs> saya tarik lah dia tarik belakang saya tarik belakangan <laughs> saya. <Susuk> sampai. Si pun duduk balik. Lepas tu pegawai babak penyebab ramu tu sampai. Betul tak sat camah ni camah dah sampai tuan camah. Ya jawat tatapasan tuan. Yang paling merah muka yang ajak saya tarik tirai tu. Tuan minta maaf tuan tak perasan tak apa saya manggam Ma, tarik tirai ni Apa lagi jawapan nak bagi? Sebab apa sesebut ingat mati tu senang sebab kita kena ingat jawatan makna ni nak memberitahu kepada kita bahawa apa juga yang kita buat sementara <laughs> dalam sementara tu buat yang terbaik. Yeah, yeah, iya, okay. iya, Bukan selalu dapat peluang. Biarlah ingat besok kita ya? kalau dah pun dah habis penggal kita. Orang lain nak ganti orang cakap bagus botol masa dia jago dulu. Hmm. Kuih bawah dia berdedikasi. Mana? Orang dia kenang kalau ceritanya nganti, ya. Politik okey, ekonomi okey, sosial pun okey. Oke oke, okay, okay. ini yang saya harus jelaskan sedikit juga cuy ya tentang politik. Saya yang baru tahu ya di video sebelumnya itu ternyata Ustadz Syamsul debat ini adalah ahli politik juga gitu. Saya nggak peduli ya ahli politik atau gimana pun, saya nggak memikirkan sampai ke sana gitu. Apalagi mau masuk politik politik atau ikut campur tentang politik gitu ya. Saya mengagumi cara Ustadz ceramah. Saya mendapatkan pengajaran dan saya mendapatkan hiburan juga itu. Itu sih. Jadi enggak usah sangkut pautkan dengan politik, apalagi saya gitu ya. Takkan bohong politik tau sebab dia tahu dia tak lama tau. Hmm. bila boleh mati tengah nipu orang tak sampai minta maaf mati. Iya, yeah, iya. Yeah. Yo. Jangan minta-minta. Tak lama mungkin nak sampai musim ini. Musim pemilihan wakil lorong. Ah, wakil lorong. lorong. Kan, paham-paham lah sendiri. Saya tak nak cakap director. <laughs> mulalah orang beristudiannya, orang tak ingat mati yang berni cakap pasal orang. okey okay. Ramallah mulalah cakap, aku kena dia daripada kau lagi, perangai semua dalam poket aku. Oh, aib. Bila kau ya. kena dia? 20 tahun dulu, 10 tahun dulu. Malam tadi kau tahu perangai dia macam mana? Tak tahu. Kau tahun semalam dia buat apa? Tak tahu. Minggu lepas kau tahu dia buat apa? Ya, benar. Aib itu, cuy. Dia cakap tu. Jadi Masal kalau lalu, tak tahu bahaya dia dah bertaubat, apa nak cakap? Maknanya cerita-cerita buruk orang itu tadi. Yeah. Hanyalah sejarah. Masa lalu. Aib dia yeah. bukan hak kita untuk buka. Semua orang ada aib ni. Betul jaga sekali. Aib Betul. InsyaAllah. Allah, Allah Ta'ala jaga aib kita. Okey. Cerita buruk pasal orang diri sendiri. tu sebab Imam Hanafi sekali bawa barang. Imam Hanafi. Bawa barang kek pasar Bawa robot orang nak barang dia. Tuan bagi kami yang kek barang tu tak Takpe takpe Takpe Tuan kami tolong angkat Kenapa kamu nak angkat Kamu ni orang hebat Kamu ni pemimpin yang hebat Kamu ni ilmuwan Agamawan Kami tentu kena tolong Menangis Imam Hanafi Imam Hanafi kata apa Sesungguhnya manusia ni hebat Hanya dek kerana Allah Ta'ala menyembunyikan air Ya orang itu air. dia Semua so, dia pun ngai kat rumah Masuk Im cakap Ya yeah, ya yeah, termasuk <laughs> Ada yang tidur kan dah tua bangko Paluk bantah busuk ni Dah tua menjejah-jejah Koncing atas tilam ni Tapi cerita tu tahu tak? Ramai tak tahu Kat rumah Aib kita Dulu pernah Pakai towel masuk kat kampung Tengah teki air Jalan Ditarik kat kawan Terlanjang satu kampung nampak tu Tercerita dulu yeah, Aib yeah. dia Apalagi kita laha, nak buka hari lalu, ni yeah. Nampak tak? Masing-masing ada aib, jangan cerita buruk orang. Itu sebab orang tu tua dulu ada tu, sebab mereka itu satu jari tunjuk ke orang. Lagi ompek tunjuk ke kita. Okey, satu tu, jari ay. tunjuk. Ya, kan? Tunjuk Kalau cikgu, orang, orang, orang, orang lain tunjuk orang kita, ni, kita empat. Tu, ya. sebab dari segi politik pentadbiran. Bila sebut politik, saya tak sebut politik parti saja. Termasuk kat ketua kampung, kita masuk ke pengurus kita. Ya. Tu. Datang kuasa Kim, datang kuasa masjid dan Organisasi. Semua politik tu. Pertamiran, gitu, ya? jawatan pertamiran. Kan persatuan Mahaban berjanji. Pun ada politik itu. Siapa ketua, siapa pegang duit. Semua ada situ. Ya, ya, ya. Kenapa tak? Itu sebab dia buat mesyuarat. Nak putuskan baju tahun depan kalah apa. <laughs> ha? Ha? Stop, stop, stop, stop, stop. Dah siap baju-baju lagi rawa daripada orang. Makan. <laughs> Khorus macam tu, ya, marhaban sama eh? lah <laughs> Kan kena pakai baju baru, Quora's. semangat macam tu lah leweh Kan <laughs> Tak, saya tak cakap orang sini, tempat lain Saya tak boleh sabut negara mana baru ni kan dia buat live dan Facebook tau Ni ada kan live dan Facebook ni Ya, yeah, ya yeah, betul Saya cakap macam ni lah Saya tak cakap orang sini ni, saya cakap orang Singapura Dalam tu tulis, apalah kami kenal ni orang Singapura jawab <laughs> Atau ah, saya cakap topik lainlah lain lain ya. saya tak sebut dalam bahasa Pinjam duit orang. Ah teringat tu, tu meminjam. Ya <laughs> meminjam duit lagi. Poh, itu, duit. Pinjam duit orang pulang beli. Ya betul. Sebab dah diajar oleh Nabi. Sebab bau-bau ni kawan saya jumpa dulu pinjam duit dia tapi memang tanda-tanda akhir zaman orang yang bagi <laughs> orang <laughs> pinjam sagan dengan orang yang meminjam. Ya kita tahu. Ah kita tahu. Akhir zaman kita nak minta kau tidak ni aduh nak minta ke tidak duit dia ni pinjam ni selamba eh. Kita pun cakap bang duit yang kau pinjam duit dia itulah 500 itu bila nak pulak. Aduh kena pinjam tu tak terayo Yang soalan tu tak terayu Enggak mengaku. Aduh kena pinjam. Uh, mengaku, sebab mengaku. Kalau nak cari ceramah Felda pun tu tak issue eh. Ya tu dia ramai buat pinjaman-pinjaman. lepas itu bila orang tu minta bayar balik tanpa interest tau tanpa interest. Januh pinjam jangan tu pulang balik. Oh dia katulah kejamlahnya. Eh, kan kau pinjam tak kejam. Okey okey. Ini uh, yeah, ini sih sebenarnya real sih sebenarnya ni maksud uh, ustaz ya. Saya enggak tahu kenapa gitu. Kalau kalau kita meminjam uang kepada orang pasti senang je. Gampang banget gitu ya. Setelah eh uh, yang dipinjami uang itu menagih utangnya itu dia kayak segan gitu layaknya saya juga kalau orang lain meminjam kepada saya saya minta uang saya itu kayak segan gitu seakan-akan kayak apa ya kayak uang uang orang lain gitu ya duit orang lain padahal kan duit kita gitu nggak hmm. tahu kenapa ya kenapa bisa begitu ya dan supaya kejam komik hak orang bila tak pulang tuh sebab ada orang lain pun nak pinjam Okay. Dan Nabi rupanya dah beritahu Barang siapa yang meminjam Berhutang dengan niat Tak nak bayar, oh, maka okay. akhirat sok Dia akan diimpunkan bersama dengan perempak Penyamun, penjui Oh Ket yang sudah memang, ya, yang Nampak berniat memang Kenapa lah kalau tak aku kat sini, kau main hutang Kau memang niat tak nak bayar, kalau ada hutang Pergilah bayar tak Tapi tak kalau kita nak halal-halal Itu -halal, utamanya yang darah daging kita Halal-halal Anak-anak ya, ya, ya, ya, suami Halal-halal <laughs> Suami. Minjam duit dekat Jumaat minta dia kau cicinya. Piang-piang-piang-piang. Oh kali Jumaat Jumaatlah berpulang-pulang. Engah ambillah. Saya tahu takkan bayar ni dah. Saya nak tahu dah. perempuan <cuk> ni satu perangai dia. kalau bagi pinjam tu memang ikhlas. Kadang-kadang dia bagi tahu. Okay. <laughs> oh, tak kira dah bergaduh, kau tengok siapa dia. Oh, ya pasal bergaduh. Semua begaduk. pun jangan tukar ingat. Cito sebagai ketua dah tolong orang jangan okay. sebut-sebut lagi dah. dah. Okey. Terima kasih lah Tuk Terima kasih Tuk Sebab Tuk tolong saya gitu Alhamdulillah lah Alhamdulillah selesai Selesailah masalah saya tu Terima kasih banyak Eh tak ada apa lah yeah. Itu semua Allah Ta'ala Yang kajar tu eh? Itu semua Dia nanya ikhtihakan saja. Yeah. Tak ada apa pun Sikit pun nak Yang tolong tu Macam tu lah. Orang lagi suka kat dia Ya Allah Rondah diri betul dia. Bang terima kasih bang Yang tolong itu. Tahu tak apa <laughs> Yang kau lupa tadi Takkan terima <laughs> kasih yo Pelanjolah Yang rumah itu yo, Tak terayu <laughs> iya, Sebab dia. bila kita sabut Malaikat padam Dulu waktu aku jadi ketua Aku memegang jawatan Tu balai raya tu Ni yang baik kotak kau no, Padam Padam, padam. hilang ya? Makin masa dan aktif Dekat dalam Persatuan wanita Di kampung ni kan. Akulah orang baik kopi, Buat teh Hari-hari Semua function Hari-hari oh, hari punya pahlaw Semua function je Pahlaw semua padam ke pompan tu deh. Jelah semak dah pompan yang datang kat komplek beliau sukan parui je tak ada. Tompet lain ni. Tah pokono, la ilaha illallah. kadang tembagi tu ikhlas. Abang, aman kat dia duk banjer kan? Nah ambil ni. Ambil semunya RM50. A, Orang lelaki laki ni dia apa lah. Tak apa. Abang sayang saya ke tidak? Apa tu yang tak tahan tu? Abang Yalah, tapi kau susing minyak motor, Kau kalau 5 ringgit ni mah lempah ni Abang buatlah belanja Yalah, yalah, yalah Kasih ikhlas kan ni? Ikhlas, 3 hari Ilopest tu bergaduh tengok Sampai hati Abang buat macam ni Macam-macam, so, tolong Abang Abang lupa lah 2 Ilopest, saya bagi pinjam ni, nah, bagi pinjam nak, tadi kau bayi ikhlas Bener banget yang dikatakan Ustadz cuy ya Saya pernah mengalami begini cuy Tapi ini bukan masa saya berkeluarga ya Saya pacaran dulu begitu Masa persis banget yang disampaikan Ustadz ya Kalau lagi manis-manisnya enak gitu ya Tapi kalau sudah bertengkar Astagfirullah Bagi pinjam lah kak bay Ambil bagi itu Kau kata tuh bagi pinjam bay Macam-macam Sebuah aku pintu bang padam saya masak untuk abang. Hari-hari pahala ya, masak okay, pandang. Okay, okay. Yang paling rugi. Saya lahirkan tujuh orang anak untuk abang. Lagi rugi. Pahala beranak oh. punya bos kau rugi. Rugi. Muflis pahala tu maksud muflis tu. Mengungkit-ungkit. Tengok orang lelaki. Mana pernah rugi. Sebab dia tak tahu nak rugi apa. <laughs> apa pula dia nak rugi. <laughs> hmm. oh, apa ni kalau nak marah, dia. marah ya. Tapi jangan rugi. Sampai hati abang. Abang tak kenang jasa saya. Apa jasa kau? Tanah cakap. Ya, mending ke gigi. Gitu. Mentik rugi nanti. Ha tu. Oh, contoh aja Yo. Ui payah banget kalau Betul, anak ya. Betul macam hari ni tonton tuan, -tuan tengok lah, bab GST apa semua. GST tu bagus. Saya nak tengok tuan-tuan dan puan explain dekat semua orang. Kalau nak marah, baca dulu jangan marah macam mengang marah. Marah bangang. Marah tanpa tahu apa-apa. Rupa-rupa bonus tu tak macam tu. GST ni boleh kata hampir seluruh dunia. Apa tu GST, Jay? Organisasi lagi kah? Melaksanakan GST ni. GST tu baik, 6%. Dan kita tengok macam mana kerajaan menggunakan hasil daripada GST tu untuk pembangunan negara. Berapa banyak? Baca dongnya belanjawan tu. Jangan dengar bonus, ya? Dengar tu. GST apa sih? si? Pergi tahu lah GST ni. Tahu lah saya tengok pergi KFC macam tu. Yang panjang buat tu. <laughs> Apa nak? Apa ditampar budak tu bila harga barang tu mah? Berapa ayam ni tujuh pulapan, tujuh pulapan Haa Tak ada GST berapa ni, cokok kira balik, Tidak tahu. Tidak tahu. Kita mah, kan bodoh, tak ada Tak ada Dia bas masak pasal ini GST faham. faham betul betul dulu Yang paling best budak-budak kita ramai-ramai macam ni haa hmm. Wah ni nyala lampu ni, ni nyindir ni, tahulah balap hmm. Dia bawa eh apa, bawa sepanduk ni hapus GST, hapus GST, hapus GST <laughs> Tanya orang benda tu. Apa yang kau faham <laughs> pasal GST? Tak tahu. Oh, gay. Yang orang sering demo ya. Orang suruh berpiket, berpiket lah. Suruh berharap-berharap ramai-ramai. Itu, kau je. Macam kisah suam perempuan tu lah. Suam perempuan. Dia naik kapal tau bang. Sekali kapal okay, tau bang, dia nak break Dua jam. Apa nak buat ni? Dia pun masuk dalam kadai itu Dia beli majalah. Dia beli biskut. Kukis. Kukis. Biskuit? Dalam logat tengah ni disebut sebagai seku. Mm hmm, kan? Dia beli majalah, dia beli cookies tu Dia duduk kat satu kursi panjang Dia duduk, ada cookies kat tengah-tengah Ada seorang lelaki kat belas sana hmm. Sambil baca, dia ambil scoping Lelaki tu, ambil scoping <laughs> Scoping, scoping, scoping, scoping Salam sali tu Dalam hati, kalau tak ramai orang dah lama Aku tampak dalam hati tu Scoping, scoping, scoping Kawan tu dah berdarah hati tu Sudah tinggal scoping I dia nak tengok lelaki tu buat apa Lelaki tu boleh ambil patah dua Bagi dia satu Dia <laughs> pun pergi dia iya. dia Sampailah kapal tau bang Sampai dia masuk dia nak baca balik majalah Dia tadi hmm. dia nak ambil cimbing matoy balik Dia buka beg tangan Baru dia perasan yang cookies dia Masih ada dalam beg tangan ni lagi Lelaki <laughs> tu tadi Lelaki tu punya Nampak tak? Daripada kau marah dia tadi sebenarnya baik tak lelaki tu? Baik! Ha. Siap makan sama. Yang last patah dua. Sah, baik. Lelaki tu confused apa salah aku? Agak yang last tadi dia nak semua ke? Nampak tak? Ha, macam tu lah keadaan. Ha, jadi kadang -kadang Agak tahu. yang last tadi. <tuh> mau dibagi semua ke? Ya? oleh lelaki selalu jadi mangsa keadaan. <tuh> Tetapi orang perempuan, jangan lupa pengorbanan dia sangat besar Ya, yeah, ya yeah, perempuan Itu tak, yeah. itu tak perempuan Mana boleh tak betul tanya orang perempuan Macam orang perempuan ni, co, tengok Nampak tu, rebeh-rebeh Bila tak, liam Rebeh-rebeh Uwah, dia memboloh, tudung Nabi yang nampak muda Kan? Tapi itu semangat tu, semangat Betul tak? Semangat tu, sebab datang Ramai-ramai hari ni, nak nunjukkan kita ni Semangat kita ni Kesepaduan kita ni, sebab nak sama-sama Nak mentarbiah, nak susun masyarakat kita Betul tak? Betul, uh, Mestilah buat tu kan Ke mana tak hebat orang perempuan Dia beranak je tengok ni kesakitan beranak ibarat 20 tulang rusuk berpatahkan oh iya, seronta. Benar saya dengar juga ya ceramah Ustaz. Dengan Maksudnya. tahap itu dia tak pernah putus asa tetap nak beranak lagi. Ya ya. <laughs> oh, Membaya bahasa golak tu. <laughs> Mana kan <kolak>, eh. <laughs> ya. Masa beranak kali pertama Allah sakit habak. Eh, saya memang saya paling tak leh lupalah masa rumah saya bersalin dekat okay. kenduri kahwin tu. <laughs> Sampai panjang kepala macam berharap tadi saya kena cakap. Mansur dekat hospital. Ustaz tu kejap apa kena ada nah, rakam sekali. Toman, di mana ada bilik mentil-tilai ayo. Ya. Paning doktor terus. Jangan jerit, jangan jerit. Push, push. Jangan jerit, push. Oh, orang yang India tu Ayuh. Ayuh. jangan jerit, push. Ayo. Nah, oh, Kalau India ni dia luah perasaan. Ayuh, Betul orang oh, India ni satu benda dia perasaan dia tak nak pukul tunjuk. Ayuh. dia sebenarnya. Jangan joret pui sampai sudah doktor dah paning. Jangan pui joret. Allah paning lah balor dah. <tuk> ha kan balik. lah paning pula doktor tu dah. Ha? Sakit eh dua puluh tu lah rusuk dipatahkan suantak. Bila sakit pula bang sakit eh bang. Bang tak payah lebih lima. Yang nak kita tak sanggup lah. Bayang tu baru kali pertama. Mana empat kali lagi dia sanggup. Orang lelaki apa yang paling sakit dalam hidup lah? Eh? Sunat. Sunat. sunat. Itu pun tak ada siapa sanggup mengulang kali kedua Bercakap dengan cucu kau main ni na. Tak sakit dia cu Macam gigit samut Cuba latuk si lagi dah? Masih ha? aja kelakar Iya yeah, tu sebab saya suruh orang lelaki Tamankan isteri ni Betul tak Taman yeah, yeah, dengan lah. perempuan Tengok dia sakit tu. Ya Allah sakit dia kau Dah cukup Jangan beranak lagi dah Tak sanggup man, Tengok kau sakit macam ni Bang Bila takkan seorang yang nak kita Cukup Cukup, aku kata, bagi mak lain pula. Ah, tu bak, tu poin eh. Tu tanda sayang, suana. Umat. <laughs> ini kalimat ini sudah saya dengar ya, sebelumnya. Di video sebelumnya, cuy. Bagi mak lain saja, gitu ya. Tapi tetap saja kelakar, gitu ya. Eh, walaupun saya topuk tangan. <laughs> Umat tak terayu, kan? Itu dah. Yo, saya tu sebab saya gomong nengok cita Tamil. Cita Tamil. Kita kan tengok drama Melayu ni, lambek sudah ai bersambung-sambung bersambung-sambung. Baru nak tampar dah korek bersambung. Iya. Yeah. Tok cerita Tamil. Uh oh, Sampai <coughs> sudah tak boleh agak endingnya macam mana. Dah konotikam tiga padang cabut hidup lagi boleh lawan. Tengok bukan tiga orang lawan dah, tiga lori lawan dah. <coughs> Siapa boleh lawan dia? Dia kalau ditumbuk, tersangkut ke pokok, bayangkanlah Luah, luah batas pemikiran gitu. Ya, yeah, actionnya ya Cita Cina pun saya gemar tengok Kalau cerita sadeh Choyung Fatu tu sadeh oh, buat tu uh, Saya lagu tu <tuh> Ni wan wo ai ni yang to shen. Wo ai Mas, ni yang ni young, chi fie Dihpa, Tahu Dihpa. saya lagu Cina tu main main dh? Ada tak yang berbangsa Cina ada tak datang? Mana? Betul tak saya nyanyi? Betul. betul. Ha, woman tausih charan. Ah, si. Chuk ni chan kong ah. Ha. ha. lagu Tamil pun saya tahu. Lagu <laughs> Tamil. Yang kada salayen vilay. <laughs> betul tak? Betul tak saya nyanyi? Betul. <laughs> betul. Ha, mana boleh tak betul? Ha. Waduh. Oh, no. Bow International ini kan. Yang terbangnya ternyata tinggi. Tolah so, ya? saya pernah sekali saya tengok wayang kat Somat KKM Plaza. Kuruvi. Hmm. Vijay jadi hero. Masa tu dah tak dok kerja. Oh, rumah masa tu dengan ni balik kampung. Saya tak habis, habis camah vape pun saya pun tengok wayang. Cerita Tamil saya tengok. Oh, saya saya beratur beli tiket kan? tanpa gerenyat kan? ini atau tengok saya. Botok tidak salah wayang. Aku dah tak <coughs> tentu lah ke kan? ada fikir. Saya masuk, saya duduk tengah-tengah tu, kering king semua India berlaku. Sudah agak sebelah tu, pueh lah, goram nak tanya orang. Cindian ke? Oh, dia tanya saya Cindian, takut saya Cino macam India. Melayu, saya nak jantuh. Cindian. Ya, baru tahu, tiga jam tengok drama, tak puas cerita tamirnya, mengangkang lah pada wayang tu. Deklamu, ayo. Wih, kandah, tamirnya tu. Dia hero tu, kona kong jahat, kong jahat, dia menloncek depan bangunan tu. Keluar cik bangunan tu ni tabing, sungai, tabing, kita Lebay tu, lebay. Tabing, sungai, tabing, ketapi. Dia berdepan Jauh pula ilah hati Allah. Masa dia lompak tu cinyasa. badab sampai ketidak tidak? Sampai ke tidak? Dia, ke tidak, dia bukan tersangkut lah. Siap duduk dengan ketapi tu. Masa handai. Ya, tu tu, Iya. Bercampur tak kisah siapa pun Kita tahu kan, Yang Melayu pun ada banyak dah kan suku kaum sekarang ni kan Ada yang Mandeliang Minang Kan ada Banjar Bugis Rawa Campur-campur lah semua yeah. Tak kira lah siapa Jawa-jawa lah Minang-minang macam saya Belah mak saya jawa Belah abah saya minang Tu yang muka Ma... Wah wah, ini Yang saya tahu Ustaz Samshul Dibati tu uh, Dah ada darah Minang gitu ya Tapi dia bilang tadi Jawa? Jawa atau jawa apa? Adik? Campur-campur ah, lah semua Tak kira lah siapa Jawa-jawa lah Jawa? Minang-minang macam minang. saya ya? Belah mak saya jawa hmm. Belah abang saya minang Tu yang muka macam Asia <laughs> pen Asia tu Pen Asia tu? kan? Jawa dengan minang langsung jadi janang kan? <laughs> janang? Kan? Oh Iskau. jawa ya? Jawa nah, ke apa sih? Kan? Ah, jadi makna bercampur pun oh, wah nak kena jago Ya? Yeah? Kena ingat, macam mana hebat pun kita, kita puluh orang lain. Itu sebab AJK itu penting. Hmm. AJK lagi. Macam mana pun kita puluh ke? Kenapa budak tu nangis ke? Suka. <laughs> ada anak nangis, ada budak nangis. Tak apalah, sih. budak biarlah. Kan? Kalau, ke, kalau pengurusi Kim yang lagi macam itu, kalau dia budak itu, biarlah. Alau kan? keluar. Ayolah, riang kan? Riang. <laughs> Kerana cemburu tu, tengok budak macam tu Tak ada masalah tu dia ni, nosah tu nampak tak? Haa, janganlah Orang lain nak rasa macam ada masalah dengan dia ni Haa, saya nengok orang perempuan Ngotak-ngotak, omak macam ya ni anak Ya kau, hmm, kajap ni Haa, ya lah budak Kan? Haa, tu dia ha, Satu lagi, haa tu, bersabut saya gila Kita jadi ketua, memang ramai orang gila Di kawasan kita Jangan dilayan, kita layan dia tak jadi kojo gitu Orang gila, kalau dilayan, tak jadi kojo. Dengar saya cakap Setiap karyah, setiap taman memang ada wakil giloh ni Jadi peduli lah Kita jagolah yang tak giloh tu Kalau dia minta tolong, yang giloh ni minta tolong Tolonglah setakat yang boleh Supaya tak ya, ya, yang penting jangan menggilohkan kita Di sekolah mantin mungkin ada orang giloh Ini yang dimaksud orang gila apa sih Orang gila yang uh, benaran orang gila kata Mantin tu, mantin. Kek padang sekolah mantin Di padang seolah tu Dia buat untuk pancing Macam ni lah di baling Di pacar Orang gila beneran ya Yang dipadan gitu ya Yang pengetua lah baik Pitago lah ilahak ilah Cakap orang gila jangan layan Dia tanya Banyak ada pegan Dia tanya orang gila Orang gila dia Kan padang ni kau gilo ke Dah dia lah gila nampak tak ini namanya orang gila, pura-pura gila gitu ya Aduh <laughs> Sampai kesembur apa? Ya? Jangan togo dah kau gila sama Dah cakap dah <laughs> Orang gila lah ya Nak jadilah macam tu Ada satu cerita lagi tu Orang gila tu dia nampak ada seorang lelaki ni Lelaki ni nak pergi ke surau Hari-hari korban dia bawa kambing je ni yeah, yeah. Bawa kambing nak korban <laughs> Orang, gila, ya? orang gila. gila tu takgu Perimana bawa monyet tu je eh? Orang gila tu tanya, "Oi mana orang bawa orang monyet tu?" Ulang, ulang, ulang. Saya belum faham di sini, Ceh. Ada satu cerita lagi tu. Ya. Yeah. Orang gila tu dia nampak ada seorang lelaki <coughs> ni. Lelaki ni nak pergi ke surau hari-hari korban ni bawa kambing dia ni Bawa kambing nak korban. Ya, ya, ni ya. Orang gila tu aku. Yeah. "Oi mana bawa monyet tu?" Kembali lagi, kembali. Ulang ya. Saya nak nikmati ni ceritanya ni. Orang gila tu aku. "Oi mana bawa monyet tu?" Ceh. Orang gila tu tanya apa iman tu bawa monyet tu orang cakap orang gila jangan layan peduli kan Jadi jawab eh Ini kan ini bukan monyet lah ni kambing Orang gila tu pun cakap dan cakap dengan kambing tu kan cakap dengan kau <laughs> Jadi dia lah monyet tu nampak <laughs> tak ah, Nampak tak Orang ah, tak bahas, jangan layan orang gila gila tu tanya apa imanyo bawa monyet tu orang nak cakap ongilo yang kambing pilih jawab eh kan? ini, kan, ini bukan monyet lah ni kambing orang gila tu pun cakap dan cakap dengan kambing tu pun kan cakap nantau dah jadi dia lah monyet tu nampak kan apa ada nak khabar jangan layan ongilo lah ongilo kita pun gila sama dan cakap dah la ilah ilallah Tulah dia Kan? Nah, Itu dia nah, Ha jago Kita GSC kau kita Pasal Agak-agak kau pada Pasal apa kau Semua orang kau ni Mereka boleh jawab Ha nah, ya? Ha Jangan bawa cermah Ha ha sampai ke dua Macam Tak lepas apa lah Saya taui lah Boleh Sampai ke dua boleh Ha <laughs> nah, Boleh-boleh lah Saya tak terayu dah lah Entahlah kau Ya sadar yang tak, yang tak, sanggup nah, tak tahu lah <laughs> Mampu lagi dia Tak tahu Cik Ito Kamu main lagi Kan <laughs> Jadi maknanya kata Tadi Saya sebut tadi Respon Memang kena respon Kadang-kadang budak, Orang kita ni Cuba tengok dalam kelas Macam ni Allah tak? faham tak Seorang dua jawab Kita kan boleh tanya Belumlah buat muka koma <tuh> tak, tak faham, ya, tak faham. <laughs> Sebab budak-budak ke sekolah Penjadinya macam tu Respon pula Respon yang betul Jangan respon yang tak betul Jadi salah faham Ya yeah. Macam tu sebab bila pergi sekolah Pertemuan tiga penjuru Ibu bapa dengan guru Tiga <coughs> <benzak, coughs> kan? penjuru Dengan, dengan, dengan guru Cikgu-cikgu saya kata berhenti lah Nak jaga hati mak bapak ni Cakap dia tolong Mak bapak nak tahu pangai anak ke sekolah Anak saya macam mana cikgu ke sekolah Dia ni ayali. Alhamdulillah tak ada apa apa No case sebenarnya ya. Alhamdulillah Alhamdulillah nak kal sikit-sikit ya. Cuma kalau dia raja InsyaAllah boleh berjaya Menyampah waktu orang <coughs> Cakap elah tu orang, anak saya macam mana cikgu ni? Budak ni, palasid nombor satu. <laughs> palasid. mana budak tak dirabur dalam kelas Saya memang dah lama doa, bilalah budak ni nak pindah sekolah. Baru cantua abang penang budak tau, apa hal. Mana dia, mana dia. Baru dia takut. <laughs> Yang bilo respon palasid. salah. Nanti, dia hal lain. Hal lain. Sangat sakit jalur buku kampung mak saya tu. Dia nak belajar ngaji. Hmm. <laughs> Kita nak ngaji. Tapi Ustaz dah di kampung. Sudah habah saya Salah Ustaz lah habah sanggau. Jangan golak. Lu luluh cerita ni. Ustaz belum cerita, gua udah gagal-gagal. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Ah, maknya dia tu suah nak baca ni kan ngejek ni dike saban nah maknya nak pun bacalah iza ja ana sulam yuwa fat hana abang maknya tengok ni iza iza nya ingat nak tu dengan so botu dah tadi tu pun baca dah iza Kau ni megak ke apa? Dia kata pekak ke apa? Aku kata kau tengok. Tengok! Cuba tengok. Izzah! Izzah! Izzah! Izzah! Tunggu suikot. Budak tikot lagi. Izzah! Izzah! Helak tu. Budak tu tak je botol. Dia sudah dah 10 kali, budak tu pun dah goram. Budak tu dah goram. Dipandang, ya, ya. Kena ada lah memang tu Mana dia pun pandang Ayah dia baca Ina Kuang Hanya koja Hanya -kuang Di kojar yang nak Akilin rumah Respon nak Respon nak buat tu Belajarlah Dengan orang yang betul. Dan yang terakhir sekali Dalam menjadi pemimpin Janganlah kojap rajin Kojap tidak Janganlah kita kojap buik Kojap tidak Kojap adil Kojap tidak Kau ajak buih, kajab, tidak. Maka ayat yang paling sesuai untuk kita sabut adalah istiqamah berkesan. Selagi kita memegang jawatan ini, amanah ini laksanakan dengan sebaik-baik. Syukurlah dengan peluang yang Allah Ta'ala ya. berikan kepada kita. Khairun nas anfa'uhu blinnas sebaik-baik manusia Udah adalah manusia ya. yang berlaku oh, ya, kepada ya. orang lain rasanya cukup lah stakan itu. Yeah. Ada yang tidur tak? Alhamdulillah. Kan, seronok tengok tu golak ke sawan. Longlong oh, menangkut-nangkut golaklah la ilaha Dia lagi tawuk tu golak, sawan mana tawuk di... dia stres tu. Kan, ya. Yeah? jangan pening-pening ke kepala. Insya-Allah di lain masa kita jumpa lagi. Kalau jumpa saya kat luar tagulah. Ya. Nila dulu yang macam mah kompleks Kamparui, Haa Macam tu ini ta, tak tanya Kau tak siapa, siapa pula lah Kan cakap tak kau nak keci hati Saya cakap lah Oh kau nak Sekarang ke mana nak cari clue Sekarang ke mana Ke situ juga Haa sampai sudah lah tak tahu Begitulah dia daripada saya Terima kasih banyak Nak jumpa lagi di masa Terima kasih Jatah Perangan Saudara-saudara saya Daripada Jatah Perangan uh. Daripada dulu sampai sekarang Kan yang banyak memberi bantuan Ada-ada <tuk> aja ceritanya Tuju ajar perlu dulu sampai sekarang InsyaAllah mudah-mudahan jumpa lagi Minta maaf Tersilap kata terkasar bahasa Yang baik datang pada Allah SWT Mereka kurang itu berpunca kelemasa sebagai manusia biasa Pokok sekayu daun selasih Thank you, terima kasih Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuk> Okay itulah tadi uh, ceramah ya Ini kayaknya di sini bukan ceramah sih cuyian dia kayak jadi bintang tamu, uh, jadi apa pembicara gitu kayak motivasi karena Ustadz di sini nggak pakai PC ya, jadi nggak kelihatan bahwa ini ceramah agama gitu ya. Asli sumpah gue berair, air mata ini aduh, tuh kayak nangis gue cuy ya. Dan ah ini durasinya panjang banget, gue kayak apa ya perut gue tuh kram banget gitu, mana belum makan lagi cuy. <tuh> Oke okay, dan banyak banget pengajaran yang saya dapat dari video ini cuy ya Video yang cukup panjang ini Dan sebelumnya terima kasih buat yang memberikan video ini cuy ya Memberikan video ini Dia selalu memberikan video-video dari Ustaz Simjul Debat Kalau perlu dia yang edit sendiri gitu ya Kayaknya ini bukan full sih sebenarnya cuy Karena kalau full itu biasanya durasinya itu 1 jam lebih gitu ya Ini cuman durasi... Uh... 34 ya, 34 menit ya dan semoga aja masih ada video-video lagi yang bisa teman saya bisa kasih dan kita akan reak lagi seperti ini cuy dan sumpah ini bukan cukup menghibur lagi cuy saya mendapatkan pengajaran dan saya pun ngakak lagi melihat video ini cuy dan mungkin itu aja cuy karena durasi video cukup panjang jadi saya akhiri dulu ya kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy, thank you next thank you next dan thank you next bye Ah <sighs>